Toni Kroos tolak tawaran Manchester City demi bisa pensiun di Real Madrid Keinginan Manchester City untuk mendatangkan Tony Cross mendapatkan penolakan. Pemain berusia 32 tahun itu lebih memilih untuk pensiun di Real Madrid. Kroos sudah 8 tahun berseragam Los Blancos, namun karirnya mungkin akan segera berakhir begitu kontraknya habis pada musim 2022-2023 nanti. Rencana pembaharuan kontrak antara Cross dan Madrid belum tersiar sama sekali. Kesempatan ini yang dipakai oleh Man City. Kebetulan, manajer Josep Guardiola sudah pernah bekerja sama dengan Cross saat masih membela Bayern Munchen. Ia menginginkan reuni dengan sang pemain di Man City. Rencana itu benar-benar diseriusi oleh Man City. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa Man City bisa saja menaikkan gaji yang diperolehnya di Madrid. Saat ini, Cross diketahui mendapatkan 9 juta euro per musim, Man City tidak keberatan untuk meningkatkan jumlahnya meski sang pemain semakin tua. Laporan tersebut mengklaim Man City bersedia memberikan gaji hingga 14 juta euro per musim. Laporan terbaru dari Defensa Central menyebutkan bahwa pemain berpaspor Jerman itu menolak tawaran yang ada. Kroos tidak ingin berpindah klub lagi. Saat ini yang ada di pikiran Kroos hanya membela Madrid. Cross bahkan sebenarnya sangat berharap ada pembaharuan kontrak untuk dirinya. Namun jika tidak ada pun tidak masalah, daripada berpindah klub setelah kontraknya habis, Cross memilih untuk pensiun. Real Madrid masih belum menyerah untuk bajak Erling Haaland Madrid dilaporkan akan mencoba untuk membujuk sang striker agar mau bermain di Santiago Bernabeu pada tahun 2024 yang akan datang. Hal ini sendiri dilakukan oleh Real Madrid untuk menggantikan posisi Karim Benzema. Seperti yang diketahui, Benzema sampai saat ini masih menjadi ujung tombak Real Madrid. Sementara posisi lain sudah mulai mendapatkan regenerasi pemain, posisi Benzema di Madrid masih belum mendapatkan pengganti yang sepadan, karena itulah Madrid berusaha untuk mengamankan Haaland. Target Real Madrid sendiri sebenarnya masih belum berubah dari dulu, karena seperti yang diketahui, Madrid sudah mengincar Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Akan tetapi keduanya malah tak berhasil mereka dapatkan. Untuk Haland sendiri saat ini masih terikat kontrak sampai tahun 2027 di Manchester City dan dapat dipastikan akan cukup sulit bagi Madrid untuk membajak sang pemain karena City dipastikan akan membandrol sang pemain dengan harga selangit. Dilansir dari AS, Madrid ingin mencoba untuk merekrut Haland melalui klausul rilis sesuai kontraknya yang diketahui memiliki harga sampai dengan 200 juta euro namun baru bisa diaktifkan pada tahun 2024 mendatang. Di sisi lain, diketahui juga selain Halan, Real Madrid memiliki beberapa target lain. Carlo Ancelotti sang pelatih dikabarkan tertarik untuk mengamankan striker Napoli, yaitu Victor Osimhen yang lebih murah dari Halan karena hanya memiliki harga 100 juta euro. Diam-diam, Real Madrid ingin amankan gelandang Inter Milan. Real well, Madrid dilaporkan tertarik mengamankan jasa gelandang Inter Milan Nicola Barea di bursa musim panas mendatang. Pemain asal Italia masuk dalam radar Los Blancos? Menurut laporan dari Calcio Mercato, Madrid masih berupaya meregenerasi lini tengah mereka. Beberapa nama penting macam Luka Modric dan Toni Kroos sudah mulai menua dan perlu pengganti yang sepadan. Nama Barea pun dikedepankan. Pemain asal Italia memang sudah bertransformasi menjadi salah satu gelandang terbaik di Serie A. Musim ini, ia tampil lumayan prima dengan membukukan 6 gol dan 6 assist dari 20 laga yang dimainkan di lintas kompetisi bersama Inter. Hal tersebut pun mengundang perhatian dari Real Madrid. Barella sejatinya bukan target utama Los Blancos, mengingat mereka masih mengupayakan kehadiran Jur Bellingham dari Borussia Dortmund di musim depan. Namun, mengingat krusialnya peran sosok asal Inggris bersama di Borussia, kecil kemungkinan ia akan dijual dengan harga murah. Barea sejauh ini masih memiliki kontrak hingga Juni 2026 mendatang. Ia sudah mempersembahkan berbagai gelar domestik bagi One Biscount, belum diketahui apakah ia masuk dalam daftar jual klub atau tidak dalam waktu dekat ini. Hazard akui berpeluang besar hengkang dari Real Madrid. Penyerang timnas Belgia Eden Hazard mengakui dirinya bisa saja meninggalkan Real Madrid pada musim panas mendatang, yaitu setelah serangkaian periode buruk bersama Las Llorenques. Selama memperkuat Madrid, Hazard jarang mendapatkan kesempatan bermain lebih di skuad utama El Real. Usai badai cedera, ia sering diparkir oleh pelatih Carlo Ancelotti di bangku cadangan. Mungkin saya bisa pergi dari Madrid musim panas nanti. Saya masih memiliki satu tahun kontrak, tetapi itu semua keputusan klub, kata Hazard dilansir Football Espanya Rabu 16 November. Hazard memang minim jam terbang, total hanya 51 laga yang dimainkan Hazard bersama Los Blancos. Ia hanya bermain tiga laga di La Liga 2022-2023 dan hanya memiliki menit bermain selama 98 menit. Kendati pasrah Hazard mengaku tak hilang arah, ia akan memanfaatkan momentum Piala Dunia 2022 Qatar untuk bangkit dengan menunjukkan performa terbaiknya. Jika klub memutuskan hubungan, saya harus menerima karena itu normal. Tetapi, saya ingin bermain lebih banyak, menunjukkan lebih banyak bahwa saya bisa bermain bahwa saya adalah pemain yang bagus. Sambung Hazard. Hazard jarang bersembunyi dari kenyataan situasinya, tetapi telah berjuang untuk mengubahnya di bawah dua manajer yang berbeda. Musim ini lagi-lagi Hazard baru dua kali tampil sebagai starter sejauh ini dan lebih sebagai non-faktor daripada musim lalu. Meski melengkapi bersama Madrid, namun Hazard tetap menjadi salah satu harapan untuk masyarakat Belgia. Ia masuk ke dalam squad The Red Devils untuk kejuaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Adapun untuk diketahui Belgia sendiri bakal tergabung dalam Grup F bersama timnas Kanada, Maroko dan Kroasia.